Ya. Baiklah para sahabat Leslar dimanapun kalian berada Untuk mengawali perjumpaan kita di pagi hari ini Tentunya kita keunkehan Dan kegabat pertama para sahabat ya. Sebelumnya kita semalam dikasih Vitamin bahagia banget persahabat ya Yang mana ketika live instagram Kak Nova Pratiwi Bareng Pak Daniel Para sahabat ya, tentu tentunya memberikan vitamin Bahwa keluarga besar dari Rizky Bilar Ini silaturahmi ke rumah keluarga besar dari Dede Lesti persahabat ya, membuat kita semakin bahagia semalam vitamin muncul di persahabat ya untuk kita semua Farah fans Alhamdulillah lebaran kali ini tentunya keluarga Lesti dan Rizky Bilar bisa bersama persahabat yang mudah-mudahan juga secepatnya bisa dipersatukan Lesti dan Rizky Bilar Keunggahan berikutnya, bersama semalam ini momen spesial banget juga diunggah oleh ayah kejora, bersama ya kita lihat aja di akun Instagram pribadinya, ayah kejora mengunggah sebuah postingan foto bersama keluarga besar Rizky Billar, persahabat ini momen spesial ketika semalam, persahabat ya, wow cute banget dan tentunya terlihat sangat bahagia antara kedua keluarga persahabat ya apalagi Rizky Billar. Di situ, tentunya di tengah-tengah Lesti dan ibunda Dede Lesti, para ya. ini menunjukkan bahwa tentunya Rizky Bilar sudah diterima di keluarga besar Dede Lesti, para ya. makin gak sabar makin tentunya penasaran. Mudah-mudahan secepatnya kita mendapatkan kabar baik dan kabar bahagia dari idola kesayangan kita. Dalam postingan tersebut juga, tentunya ya, Kejora. Meskipun sebuah kalimat caption sembah sampai dikatakan halal bihalal. Katanya, ya, tentunya banyak sekali komentar dan tanggapan dari para fans, yakni dari akun Instagram Aju dan Leslar. Di situ mengatakan, "Aku suka yang begini." Katanya, "Ya, ada juga komentar lain dari akun." mens.leslar persahabatnya dikatakan Masya Allah indahnya pemandangan ini mohon maaf lahir dan batin ayah-ayah ya, kejaran persahabatnya Masya Allah banget melihat postingan antara keluarga besar Lesti dan Bilar tentunya membuat kita semakin bangga dan bahagia ini menunjukkan bahwa sebentar lagi antara kedua keluarga ini dipersatukan persahabat yang mudah-mudahan kita mendapatkan kabar baik secepatnya ya kita tunggu saja info dan gambar selanjutnya dan keunggahan lain persahabat kita lihat juga tentunya selain ayah gejora di sini juga ada unggahan kak Yudi Revan bersama pasangan terfenomenal sahabat ya kita lihat disitu situ salvo banget sama tangan dede dan abang dilar persahabat ya Dede langsung pegang tangan Abang Bilar ini banget ya. Ini semakin menunjukkan bahwa hubungan mereka benar-benar real persahabat ya. Tentunya kita semakin bangga dan tentunya semakin bahagia mengidolakan Lesti dan Rizky Bilar. Kita selalu support persahabat yang mudah-mudahan bahagia selalu untuk hubungan Lestlar dan tentunya kawal terus sampai menuju ke pelaminan selanjutnya para sahabat kita lihat juga ada momen spesial nih semalam juga Lesti Gejora dan Hindi ini main tiktok banget para sahabat ya ini cantik banget penampilan dede Lesti membuat kita semakin terpesona aja para sahabat ya melihat kecantikan dari dede Lesti ini aduh mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan terus dan kebahagiaan terus buat idola kita para sahabat ya Jangan sampai tentunya kita tidak selalu mensupport buat Lesti dan Bilar Kita kompak kita solid para sahabat ya. Tunjukkan tentunya kekompakan dan kesulitan kita untuk Lesti dan Rizky Bilar di YouTube juga ada postingan komentar para sahabat ya dari akun Susanti 4890 disitu mengatakan, aduh cantik cantik banget katanya ya, so pasti para sahabat Dedek Leslie memang cantik banget ya. Mudah-mudahan tentunya kebahagiaan selalu diberikan kepada idola kesayangan kita. Dan selanjutnya para sahabat kita lihat juga ada sebuah unggahan spesial juga nih. Lagi-lagi tentunya kedekatan Rizky Billar. Dan keluarga Dedek Lesti sangat erat banget, persahabat ya ini foto bersama Bang Akbar ya, wow tentunya bener-bener memang kita dibuat bahagia. Kedekatan antara Rizky Billar dan keluarga Lesti memang sungguh the best banget persahabat ya ini salah satu bentuk perhatian dari Rizky Billar tentunya kepada keluarga lesti persahabat ya semakin bangga semakin bahagia juga melihat postingan ini persahabat ya tentunya kita yakin untuk hubungan lesti dan skim bilar tentunya secepatnya bisa melangsungkan acara pernikahan mudah-mudahan persahabat ya kita selalu mendoakan dan support buat lesti dan bilar dan keunggahan berikutnya persahabat setelah berkunjung dan silaturahmi ke Rumah Dedek Lesti di Rizky Bilar lagi-lagi Gak ada istirahatnya Persahabat ya kita lihat aja Tentunya Rizky Bilar Masih ada kegiatan Bareng kawan-kawan di rumah Persahabat ya kita lihat aja dalam Pusingan ini Lebang Rizky Bilar lagi bersama teman-teman Akrabnya Persahabat ya Tentunya memang luar biasa banget Gak ada capeknya ini Rizky Bilar Waktu libur tentunya gak ada istirahat sama sekali nih. Wah mudah-mudahan kesehatan selalu diberikan kepada idola kita persahabat ya. Kita selalu mendukung dan mendoakan terus buat Lesti dan Rizky Bilar. Dan mudah-mudahan juga hari ini kita mendapatkan vitamin segar, vitamin bahagia dari idola kita persahabat ya. Tunggu saja info dan kabar selanjutnya. Mungkin ini dulu informasi di pagi hari ini bagaimana tanggapan kalian silahkan berkomentar. Bang Min terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, oh, oh.